Kamar mandi Kukunya sangat panjang Ayo potong kuku Wah top deh Ayah kiki jenggotnya sangat panjang Ayo cukur Wah, oh. <laughs> wow, hebat Sisirlah rambutku Wah, top deh! Sabun pembersih badan sisir, pemotong kuku, sikat gigi, pencukur, dapur, piring kecil, sumpit, piring, sendok, wajan, tempat sampah. cuci <ALLY> piring Wah, wow, hebat! Tambahkanlah bumbu. Semuanya sudah matang Taruhlah di atas piring Wah, top deh Wah deh. Harap membuang sampah pada tempatnya.